Wah, banyak sekali mainan di sini, teman-teman! Wah, mainannya sangat berlumpur! Wah, banyak sekali mainannya! Wah, di sini sudah ada air. Mari kita cuci mainannya, teman-teman! Oke, oke! Wah, ini adalah Slender. Kita masukkan ke wadah ya. Lanjut yang mana? Yang ini ya, wah ini adalah wheel loader teman-teman masukkan ke wadah mantul lanjut yang ini wadidaw wadidaw ini adalah mobil balap Mantul, masukkan kuah. Ada ya, lanjut berikutnya. Wadidaw, ini adalah silangi teman-teman. Kita masukkan ke wadah, ya. Lanjut yang mana? Yang ini, ya. Percuci, wis-wis. Ternyata ini adalah jerapah, ya. Wah, banyak sekali lehernya. Nantul. Wui, ini ternyata mobil pemadam kebakaran wah wow, mantul sekali teman teman keren Langit yang mana yang ini ya wah ini sangat berlumpur ya teman teman wah lumpurnya banyak sekali kita cuci wis ternyata ini adalah seekor badak teman-teman berculah dua wah gemuk sekali ya kita masukkan ke wadah lanjut yang ini kita cuci hmm, cuci sampai bersih wis wis ternyata ini mobil polisi teman-teman warna putih mantul lanjut berikutnya kita cuci wadidaw ini adalah mobil pemadam kebakaran teman-teman wah keren ya oke lanjut berikutnya kita cuci wah ini adalah kuda zebra teman teman Warna putih, belang-belang hitam, mantul. Lanjut yang mana? Yang ini ya? Wow, ini adalah harimau Sumatera ya, teman-teman. Wah, serem sekali! Teman-teman kuat ada lanjut yang mana yang ini ya wis ini adalah motor cross teman-teman wah keren sekali ya oke lanjut yang ini teman-teman Wah ini adalah Raja hutan teman-teman Ini adalah singa hmm. Wah seram sekali ya Oke Kita lanjut Wadidaw, wadidaw. Ternyata ini adalah si Gani teman-teman semuanya si wah mantul wah ini yang terakhir teman-teman mari kita cuci wah ini adalah mobil dam tuh teman-teman keren oke okay. oke okay, teman-teman mainannya sudah bersih semua kalian jangan lupa subscribe ya teman-teman agar nanti kita bikin video lagi oke okay. sampai jumpa di video berikutnya bye bye